Yo guys, welcome back to Rama Pafsi Oke okay guys, nah di video kali ini kita kembali mau reaksinasi video-video di tiktok Video-video janda yang mon Mama-mama muda yang mon kita bakalan nge lagi video, -video TikTok, video-video joget-joget panas yang ada di TikTok. Kita bakalan cari janda-janda yang cantik. Waduh, ya Tuhan, janda-janda cantik yang punya anak satu ya, itu. Aduh, jangan salahkan kenapa gitu. Cocok zaman sekarang itu banyak banget yang suka sama janda. Karena kalian tahu sendiri jawabannya. Oke, okay? cari sendi cari tahu sendiri jawabannya. Oke, okay? karena dari sekian banyak pria di dunia ini, di dunia maupun di akhirat sono, gue adalah salah satu penikmat janda. Kamu percaya salah. Kho bangsat. Oke okay, geng, sebelum lanjut ke videonya, aku mau kalian subscribe dulu channel aku agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten video-video reaction yang lainnya, oke? Okay? Dan bagi teman-teman yang udah, yang udah subscribe, yang udah like, komen dan share juga, terima kasih banyak atas du atas dukungannya, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang teman, teman yang belum subscribe, Silahkan subscribe dulu ya. Mohon bantuannya agar aku lebih semangat lagi, oke? Okay? Oke okay deh, yuk kita lanjut aja reaction video-video uh, ini udah mulai nih, udah <tuh> Gue yakin ya dari 100% persen cowok nih seribu ya nggak bakalan ada tuh yang baca caption yang ada di video ini kalian tahu cowok itu liatnya kemana? Dia ya pasti ke sisi yang melengkung kayak kayak kerambi gitu kalian tahu kerambi ya kan? Kerambi ya kelapa gitu kalau di padang tuh namanya kerambi yang mencolokin pasti cowok-cowok tuh liat itu udah nggak ada yang lain mau captionnya kayak gimana pun mau apapun itu nggak bakalan lihat. <tuh> Masik ini kayaknya ini agak kurusan ya ceweknya ya. Karena gue nggak suka cewek kurus gitu. Gua tuh kalau tampang itu kalau cantik itu nomor dua bagi gua. Kalau kan setiap cowok kan punya pandangan fisik masing-masing gitu, beda-beda beda-beda selera gitu ya kan. Nah, kalau bagi gua sendiri gue tuh nggak suka cewek kurus karena gua udah gua udah kurus, nyari lagi yang kurus gitu. Jadi tulang sama tulang gitu, baradu barang tuh gitu ah. Oke, kita lanjut. Ini ya, kayaknya cewek ini tuh di TikTok tuh lagi, lagi apa ya, lagi naik-naik banget nih, karena sering banget gitu muncul di beranda TikTok gue nih. Kenapa ya? Karena gaya dia tuh memang, memang asik gitu nih, kita lihat nih ya. Gayanya tuh gak terlalu berlebihan, e, goyang tapi gak terlalu ekstrim gitu. Jadi, e, karena dia juga cantik jadi betah gitu dilihatnya juga enak gitu ya. Kita lanjut. Sumpah ya kalau ini tuh sumpah tipe tipe gue banget sumpah rambut panjang, uh, dandanan seadanya gitu pakai celana lepis jeans gitu. Aduh. Sumpah gue doyan, makan. Ini, ini tuh ya. Kalaupun misalnya dia punya anak 2 atau tiga nih, gue masih mau sumpah. Gue mau jadi suami dia, sumpah. Yaudah udah, yudah, yuk kita lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Putus saja sudah hubungan kita. sumpah ya betah banget itu lihat cewek nih dia tuh enggak enggak terlalu cantik sih. cuman kebanyakan tuh manis sama-sama imut gitu ya misalnya nih ya, misalnya kalau gue punya bini gaya dia ya misalnya dia orang Bandung atau orang manapun gitu karena gue sekarang lagi di Bandung dan misalnya gue dapat istri kayak dia, terus gue bawa ke Padang Asongan, sumpah gak bakalan pernah gue balikin lagi ke sini. <tik> <tik> woi, woi, woi, woi, woi, mangang <tik> ujinkan oh, aku menunggu jandamu oke okay? eh uh, gimana ya susah sih ngejelasnya tuh ya eh uh, dilihat rugi aduh tadi udah dilihat rugi tadi udah ya apa seneng aja gitu lihat ginian Do dosa sih tahu dosa tahu ya cuman mau gimana lagi ya orang-orang mampir gitu orang lewat di ya udah kita punya mata ya kan ya <coughs> mau nggak mau ya harus dilihat gitu ya udah lanjut ayo pokoknya kalau kalian kalau lain kalian lihat video ini kalian juga dosa jadi kita dosanya bareng bareng oke okay? let's go <tik> <tik> ya, kita lihat sekali lagi cara dia gini <tik> <tik> kita lihat ya Gue pengen Kalian jangan ganggu dulu ya Gue pengen liatin muka dia tuh Dalam 10 detik gitu Gue bisa sayang ngasih. Katanya gini Cowok itu bisa jatuh cinta Dalam 10 detik Oke okay? Sekarang kita buktikan di sini Benar nggak sih Dalam 10 detik Cowok itu bisa jatuh cinta Pas memperhatikan perempuan Atau wanita yang dia sukai Oke okay, yuk kita uji coba Kita uji coba di disini kita uji, kita uji coba ya Satu ya Tuh Kan salah Jangan kan 10 detik, lima detik aja gue udah sayang gitu loh Gimana, gimana? Keren, keren, keren Kita lanjut yuk lagi Mana ya cara ngejelasinnya ya? Kok kok kok bisa sih kayak gini tuh kayak kayak kayak apa ya? Kayak aduh kayak air yang dikobok. Terus kan goyang-goyang tuh. Nah kayak gitu dibentuknya nih. Aja nah, kita lihat yuk. Nah yang kayak gini tuh gua gimana ya? Aduh ada panas. Ah. Ah, iya, <tuh> Kalau misalnya uh, Tante ini punya suami Gue mau pesan sama suaminya Tante ini tuh ya Om atau abang Tolong ya bang dijaga istrinya baik-baik bang, Dijaga baik-baik Jangan pernah dilepaskan bang Karena mungkin menurut abang uh, Wanita yang lagi abang cintai Atau yang udah jadi istri abang mungkin bagi abang tuh udah nggak nggak udah nggak cantik lagi gitu loh bang ya tapi di luar sana seperti coco di luar sana itu bang aduh bang itu tuh seperti mutiara bang yang mengkilau banget jadi seolah-olah mereka itu pengen apa memiliki se seutuhnya bang jadi teromplis jaga pasangan abang ini baik-baik oke itu pesan dari gua bang uh, besok besok tuh sobeknya tolong sampai ke bawah gitu, Kak. Ndak kateh cabianna. Mamak jaleh stek, Kak. Ah, Kak. Nah, fix nih. Itu di belakang ada anak dia. Fix dia janda. Gua yakin janda 100%. Sumpah, dia janda. Tapi enggak apa-apa. Kan gua udah pernah bilang, walaupun jandanya kayak gini. Maunya-maunya, maunya gitu ya, jandanya kayak gini. walaupun punya anak tiga, dua. Satu juga gue Aduh ya Tuhan Gue terima sumpah Oke okay guys Mungkin video reactionnya sampai sini aja ya, Karena makin malam tuh makin panas Sumpah gue udah gak tahan gitu lihat cewek-cewek di tiktok tuh benar bener Ampun sumpah Oke, okay, dan bagi kalian yang sudah subscribe channel Youtube, aku terima kasih banyak. Dan bagi kalian, teman-teman juga yang pengen request, mau reaction video apa, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita nanti bakal mencarikan video yang pengen kita reaction. Oke, okay? see you. Bye.